Oh, gua. Cewek itu kan dulu mati di situ ceweknya. Ah, eh, uh. Punya mau yang mana? Yang ambil yang punya dari Panjo nanti. <laughs> <laughs> yang mana punya gue. Wah, wah, lu sudah itu yang bisa mati. Rekam. Rekam. Rekam. Rekam. Rekam. Rekam. Rekam. Rekam.